Salam Damai sejahtera untuk kita semua Saudara-saudari, sahabat Kristus yang terkasih Dalam rangka kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional Parukisan Topis 10 Bengkayang Mengajak umat sekalian dan secara khusus Rekan-rekan OMK dan anak-anak yang mau mengikuti lomba Kegiatan dalam mengisi bulan kitab suci nasional ini Dipersilakan untuk ikut ambil bagian Dalam kegiatan yang diadakan oleh paroki khususnya bidang liturgi. Namun dalam hal ini, para peserta yang mengikuti lomba kegiatan BKSN ini tetap memperhatikan dan mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, Cuci tangan dan menjaga jarak juga tentu memperhatikan ya, hidup yang sehat. Demikian ajakan dan himbauan kami, semoga dalam rangka mengikuti kegiatan bulan kitab suci nasional ini, kita sungguh dapat berjalan. Bersama dengan Yesus Sebagaimana tema BKSN Yesus sahabat dalam perjalanan kita Demikian yang dapat kami sampaikan Atas perhatiannya dan dukungannya Kami ucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam, damai sejahtera untuk kita semua